Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku mau bikin pempe Ini tuh pempek ekonomis Gak pakai ikan, cuman pakai telur aja Bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu 500 gram tepung tapioka Atau tepung sagu Setengah sendok teh gula pasir Empat siung bawang putih yang sudah dihaluskan, satu sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dua butir telur, dan air 700 ratus ml. Campurkan tepung terigu, kaldu bubuk, gula pasir, garam, dan bawang putih Aduk hingga semua tercampur rata tuangkan air panasnya diaduk hingga adonan terigunya menjadi seperti bubur setelah adonan tercampur rata diamkan dulu hingga dingin baru ditambahkan telur satu persatu Masukkan tepung sagu secara bertahap Aduk merata, bisa menggunakan spatula ataupun menggunakan tangan langsung ya Adonan pempeknya memang sedikit lembek, Jadi nanti pas saat membentuk Harus ditaburi lagi dengan tepung sagu Biar gak nempel-nempel Saat membentuk pempeknya harus langsung semua ya teman-teman Sedikit demi sedikit aja Nah, ini cukup ditepuk-tepuk enggak mesti diulen-ulen lagi ya ini aku bulat-bulat kira-kira aja karena enggak pakai timbangan saat merebus 4 jangan lupa airnya itu diberikan garam dan minyak Ini aku bikin yang isi telur dulu. Aku bolongin tengahnya pakai jari. Jangan lupa, tangan itu udah dilumurin pakai sagu biar gak nempel-nempel. Kasih isian telurnya setengah aja, jangan terlalu penuh biar gak susah nanti saat ditutupnya. Kalau udah mendidih dan mengapung ini berarti pempanya udah mateng ya, udah bisa diangkat dan dimasukkan ke dalam air dingin. Nah ini bahan-bahan buat bikin cukup pempanya, ada cabe bawang putih, air asam jawa, gula merah. Dan garam ini bumbunya aku blender, dan gula merahnya juga aku ikut blender. Kalau teman-teman ada udang kering di rumah atau ebi, bisa ditambahin biar rasanya makin enak. Ini airnya aku masukin setengah dulu takut kepenuhan. Jangan lupa air asam jawanya dimasukin. ini aku kasih tambahan kecap manis biar warnanya itu makin pekat nah ini cukupnya udah jadi jangan lupa disaring ya Ini aku mau goreng pemainnya. Gorengnya pakai api sedang aja, dan dimasukin pas minyaknya udah panas. Nah, ini udah kering, udah bisa diangkat dan disajikan. Ini memainya, aku potong-potong dulu untuk penyajiannya itu sesuai selera boleh dipotong-potong boleh juga enggak kalau udah masukin ke mangkok atau ke piring jangan lupa dikasih irisan timun Siram dengan cukup, empe-empe-nya Nah, ini empe-empe-nya udah jadi. Walaupun gak pakai ikan, tapi rasanya gak kalah enak. Teman-teman, jangan lupa bikin di rumah ya. Selamat mencoba!